Monica Spear adalah Miss Venezuela tahun 2004 dan finalis Miss Universe 2005. Monica Spear dan suami tewas ditembak perampok saat berwisata di Venezuela. Kejadian memilukan ini terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2014 silam di negara bagian Karabobo, Venezuela. Pasangan itu tewas di depan putri mereka, Maya Berry Spear, yang saat itu berusia 5 tahun. Sang putri selamat dari kejadian memilukan itu namun dia terkena tembakan di kaki kanannya.